Informasi dan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar tentunya. Baiklah persahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini. Tentunya kita ke kabar pertama. Ada unggahan spesial banget nih dari akun Indosiar. di akun Instagramnya Indosiar mengunggah sebuah postingan foto souvenir, masabat ya, ini tentunya spesial ada postingan foto Lesti dan Rizky Bilarnya juga bersahabat ya, aduh makin penasaran aja, dia makin gak sabar mendapatkan souvenir khusus acara kondangan online Leslar, masabat sahabat ya dalam postingan sebuah judul Inggrisian sebuah kalimat caption, kira-kira kalau souvenir dari acara lamaran takdir cinta Leslar kayak begini panas tuh juga ya, wow Pastinya, para sahabat ya, para setuju banget nih mudah-mudahan saja kita semua selalu mendoakan untuk acara lamaran lesti dan Rizki diberikan kelancaran, amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan terbaru yang paling kita tunggu-tunggu akhirnya muncul. Alhamdulillah, Lesti Kejora berada di acara Lida malam hari ini dan tentunya tampil sangat cantik, para sahabat ya. Tak tentunya salah, Lesti Kejora semakin hari tampil semakin menggemaskan. Aura calon pengantin terlihat sangat bahagia banget, para sahabat ya dari yang wajahnya Dede LSD mudah-mudahan malam ini selalu diberikan kelancaran dan kesehatan buat Dede LSD amin, Ya yarumbal alamin tentunya kita kangen banget persahabat Cikgu kepada Dede LSD, Al Alhamdulillah hari ini tepatnya malam ini dingel siar dan tentunya siap tampil, memberikan penampilan yang sangat luar biasa malam hari ini tunggu saja info dan kabar selanjutnya persahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan cirukan vitamin manja dan bahagia dari idola kesayangan kita informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bangun ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh